Selanjutnya kita akan mengambil kartu, kartu pekerjaan seorang firgo di bulan Desember tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang firgo di bulan Desember tahun 2021 Jika kartu kategori sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang firgo di bulan Desember tahun 2021 Pertama support energi kepada kesehatan Selanjutnya support energi kepada keuangan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 Untuk kesehatan seorang fir di bulan Desember adalah 5 of short ataupun 5 pedang. Secara umumnya five of itu diartikan Mampu melihat situasi dan kondisi Pandem melihat peluang di saat semuanya terganggu Dan di saat semuanya sedang down dan di menggambarkan kesehatan seorang Virgo mengalami penurunan di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang Virgo terlalu memaksakan diri dalam bekerja kurang istirahat tidak bisa mengontrol kesehatan yang sangat bagus di bulan Desember tahun 2021 namun di sini seorang Virgo pandai melihat situasi dan kondisi untuk meminta bantuan kepada orang-orang sekitar untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya yang membuat seorang Virgo bisa istirahat dan memperbaiki kesehatan di bulan Desember tahun 2021 dan untuk support energinya adalah. Queen of Sword. Secara umumnya Queen of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada dekat seorang firma, seseorang yang berada di sekitar Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Virgo mengalami penurunan di bulan Desember tahun 2021 yang dimana sini dikarenakan terlalu lelah dalam bekerja, terlalu memaksakan diri dalam bekerja, tidak bisa mengontrol kesehatan, serta kurangnya istirahat. Di sini, seorang Virgo pandai melihat situasi dan kondisi untuk meminta seorang pasangan, orang, -orang terdekat, untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, yang dimana di sini akan bermanfaat positif kepada kesehatan Virgo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, death. secara umumnya, death itu diartikan perubahan dan transformasi, dan jika kartu death kita dengan kesehatan seorang Virgo, di sini menggambarkan. Transformasi perubahan kehidupan, perubahan kesehatan akan dapatkan oleh seorang Virgo, yang dimana di sini memanfaatkan situasi dan kondisi, meminta bantuan kepada orang orang sekitar untuk melaksanakan aktivitas sehari-harinya, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan Virgo di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah Trio Pentakel, ataupun tiga poin Secara umumnya, Pentakel itu diartikan kestabilan sudah terjadi kini saatnya ingin menunjukkan kepada orang lain, serta ingin berbagi kepada orang lain. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Virgo di bulan Desember tahun 2021 mengalami kestabilan bahkan mengalami peningkatan yang dimana di sini seorang Virgo ingin membantu orang lain ingin menunjukkan kepada orang lain bahwasanya keuangan sedang meningkat ini maksud seorang Virgo bukan untuk ya ataupun menunjukkan dalam hal kelebihan di sini seorang Virgo ingin membantu orang lain yang dimana di sini mampu membuka pintu bagi seorang Virgo lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2021 dan di sini soalnya tidak akan pandang pilih di dalam berbagi yang dimana di sini ia akan membantu orang yang membutuhkan di bulan Desember tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page open tanggal secara umumnya page open tanggal itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan Keuangan seorang Virgo mengalami peningkatan di bulan Desember tahun 2021, mengalami kestabilan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana sini seorang Virgo juga merupakan sosok seorang yang suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, suka berbagi kepada kategori seorang anak, yang dimana disini membuat di terus ke seorang Virgo semakin bagus lagi dan semakin bagus lagi, serta disini digambarkan usaha yang dijalani, usaha yang dilakukan oleh seorang Virgo akan berkembang maju pesat di bulan Desember yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu-kari pekerjaannya adalah seru ataupun tiga tongkat secara umumnya seru itu diartikan belajar melepaskan karena tidak bisa menjalankan semuanya sekaligus dan di sini menggambarkan ada beberapa prediksi. Yang pertama, seorang Virgo akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini seorang Virgo mampu menjalaninya, yang mampu membuat kehidupan keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di prediksi yang kedua, di sini seorang Virgo diwajibkan memilih suatu pekerjaan, yang dimana di sini untuk mengurangi rasa lelah yang akan berdampak positif kepada kesehatan, yang dimana di sini kesehatannya juga akan mengalami penurunan, dikarenakan terlalu memaksakan diri di dalam pekerjaan. Di prediksi yang ketiga, di sini seorang Virgo akan membuka sebuah usaha tamu di mana di sini usaha miliknya sendiri yang ia bangun bersama orang-orang di sekitar yang ia bangun bersama pasangan bersama keluarga yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di disini seorang suka berbagi kepada orang-orang yang membuat rezeki semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik option secara umumnya naik option itu diartikan orang-orang di sekitar seseorang yang sudah matang pikirannya dan orang terdekat Virgo sendiri dan disini menggambarkan Sosok seorang Virgo akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang terdekat. Orang sekitar yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Virgo akan membangun sebuah usaha, yang dimana usaha miliknya sendiri, yang ia bangun dengan orang-orang terdekat, ia bangun dengan keluarga, ia bangun dengan pasangan yang akan berdampak positif kepada keuangan dan kehidupan. Dan jika kartu dan kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Virgo, di sini menggambarkan. Transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Virgo di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan peningkatan kaya telah terjadi pada Virgo di bulan Desember, peningkatan keuangan terus kita buka, yang dimana di sini ia dapatkan dengan suka berbagi kepada orang lain, yang membuat kehidupan semakin bagus lagi, serta di sini seorang Virgo juga dimotivasi didukung oleh orang-orang sekitar serta dibantu oleh pasangan Virgo sendiri, dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah. Ten of Cup ataupun sepuluh piala. jarumnya ten of Cup itu diartikan kita bisa membangun sebuah rumah tangga yang bahagia, yang dimana di sini akan mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Virgo yang sedang single. Di sini juga disini menunjukkan seorang Virgo yang sedang single bisa melangkahkan kaki untuk kejenjang yang lebih serius, yang dimana di sini tujuannya untuk membangun sebuah rumah tangga yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya, yang dimana juga di sini akan terjadi kebahagiaan dalam kategori kategoran Asmara dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan dan kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan ia akan mendapatkan kebahagiaan sangat sempurna di bulan Desember dengan kehadiran seorang anak dan kehadiran sebuah keturunan yang sudah lama Virgo nanti nantikan bersama seorang pasangan dan untuk kartu support energinya adalah King of One secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang usianya di atas 30 tahun di sini menggambarkan seorang Virgo yang sedang single akan melelahkan kaki ke yang lebih serius sama seorang pasangan, yang dimana di sini akan tercipta hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis, yang dimana di sini selalu didukung oleh orang tua pasangan dan orang tua Virgo sendiri, dan di sini juga digambarkan kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan akan mendapatkan keadilan hati mendapatkan keturunan di bulan Desember, yang dimana juga selalu didoakan oleh orang tua Virgo serta orang tua pasangan Virgo sendiri, dan jika kartu debt kita gabungkan dengan... Kartu hubungan asmara seorang Virgo disini menggambarkan perubahan transformasi kategori hubungan asmara akan dirasakan oleh seorang Virgo di bulan Desember tahun 2021 yang dimana sini akan tercipta kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara dengan mendapatkan sebuah keturunan dengan mendapatkan seorang anak atas doa dan seorang orang tua Virgo dan orang tua pasangan Virgo sendiri dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo di bulan Desember itu berada di angka 5, 53, 33, dan 30